Mengapa hari ini kita mundur Kita terpuruk dan kita jatuh Karena kita tidak percaya Quran itu menjadi solusi gitu. Kita tidak percaya Quran itu memberikan jalan keluar Padahal Allah mengatakan Mayat taqillaha Yaja'allahu makroja. Makroja itu hadirin Bapak ibu yang dimuliakan Allah Bentuknya nakirah Ini banyak yang belajar-belajar bahasa Arab Dari wajah-wajahnya ini ya makroja itu dalam gramatikal bahasa Arab artinya yufidul umum artinya Allah mengatakan aku telah siapkan semua solusi jalan keluar terhadap persoalan kalian karena kalau cuma satu solusi kalimatnya tidak makrojan dia akan menggunakan al makroja ma'rifah alif lam ma'rifah didatangkan dalam bentuk nakiroh Allah menegaskan solusinya tidak hanya satu, apapun persoalan kita ada solusinya dalam Al-Quran. الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh yani wa ahli Wa an'amu akrim al hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini masih diberikan umur, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah. Kita berharap semoga kesempatan ini dapat kita investasikan dalam kebaikan dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Tak lupa selawat beserta salam selalu terlimpah dan tercurah Kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga zuriat, sahabat dan tentu umatnya yang selalu berusaha Mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu alaihi wasallam Hadirin hadirat bapak ibu yang dimuliakan Allah Malam hari ini Mungkin tidak seperti biasa tema kita membahas tentang uh, fikih uh, empat madhab terutama mengupas toharoh dan uh, ibadah sholat ya namun pada malam hari ini insyaallah kita bersama-sama bermuzakarah memotivasi diri bagaimana mempersiapkan diri untuk lebih optimal beribadah di bulan Ramadan tidak terasa Baru sepertinya beberapa bulan yang lalu, ya kita masih bersama Ramadan, kemudian kita tinggalkan Ramadan, dan beberapa hari ke depan kita akan bertemu kembali. Ramadan hadirin, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bulan mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjadi sehidup suhur, dia menjadi penghulunya. Bulan-bulan, karena telah bersentuhan dengan Al-Quran. Padahal Ramadan itu sebelumnya bulan yang biasa, sama seperti bulan-bulan yang lain. Muharam, sofar, Rabi al awal, Rabi'ul usani, jumadil ula, jumadil rojab, sya'ban, ramadan, syawal, zulqadah, zulhijjah, menjadi bulan yang biasa. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadhan Dia menjadi Sayyidul Syuhur Menjadi penghulunya bulan Begitu pula malaikat Jibril Meskipun sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Beliau bertugas menyampaikan wahyu ya. Namun ketika beliau juga yang menyampaikan wahyu Al-Quran Beliau menjadi Sayyidul Malaikah Menjadi penghulunya malaikat Ulama sepakat mengatakan di antara malaikat-malaikat yang mulia, Jibrilah yang menjadi penghulunya. Jadi, kalau Ramadan, penghulunya bulan, Jibril itu penghulunya malaikat karena dia bertugas mengantarkan Al-Quran. Kemudian, bulan Ramadan, malam-malamnya itu semuanya mulia, tapi ada malam yang lebih mulia, lebih baik daripada seribu bulan, yaitu malam Lailatul. Qadar. mengapa karena pada bulan Ramadhan dipilihlah malam itu sebagai malam diturunkannya Al-Qur'an jadi hari-harinya yang tadinya biasa menjadi istimewa karena diturunkannya Al-Qur'an pada malam hari itu begitu pula Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. beliau seperti Nabi dan Rasul terdahulu tapi beliau menjadi mulia menjadi Sayyidul Ambiya wal-mursalin Penghulunya ya, Menjadi ketuanya para nabi dan para rasul Serta menjadi makhluk yang paling mulia Yang pernah Allah ciptakan Karena beliau menerima Al-Quran Maka hadirin Tidak ada sesuatu pun yang tersentuh dengan Al-Quran Melainkan dia pasti menjadi mulia Ramadan menjadi mulia Jibril menjadi mulia malam Laylatul Qadar menjadi mulia begitu pula baginda Rasul menjadi penghulunya Nabi dan penghulunya makhluk-makhluk yang di Allah ciptakan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat maka kata para ulama bayangkan apabila Al Quran itu turun ke hati-hati kita maka hati kita akan menjadi hati yang terbaik hati yang selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau turun terimplementasi pada diri seseorang maka dia akan menjadi pribadi muslim yang unggul oleh sebab itu kita lihat memang setiap bulan itu punya amalan utama punya maskotnya punya slogannya ya maka Ramadan itu dikatakan syahrul Quran bulannya Al Quran. oleh sebab itu yang perlu kita introspeksi di setiap bertemu Ramadan sudah sejauh manakah interaksi kita dengan Al-Qur'an sudah sedekat mana sudah sepaham mana dan sudah sebanyak apa ayat-ayat Al-Qur'an itu dapat terlihat pada pada keseharian kita karena hadirin ketika Allah ceritakan misi utama turunnya Al-Qur'an itu tidak semata-mata dibaca Allah berfirman, al -Quran, minal huda wal "Jadi, ada tiga misi besar diturunkannya Al-Quran, dan tidak semata-mata membaca. Kata Allah yang pertama, Al-Quran itu harus menjadi manual, pedoman kehidupan kita. Jadi, kita hidup itu harus dengan cara Quran." Kita harus berjual-beli dengan cara Qur'an. Beribadah dengan cara Qur'an. Membersamai keluarga dengan cara Al-Quran. Jadi Qur'an itu tidak hanya menghiasi lisan kita, tapi juga menghiasi perbuatan kita. Makanya Ibunda Aisyah anha tidak punya jawaban lain. Ketika sahabat nanya, Seperti apa akhlaknya Nabi? Apa kata Ibunda Aisyah anha? Karena... Hulukul Quran Nabi itu Quran yang berjalan Quran yang hidup Dia tidak tinggal di lemari-lemari buku kita Tidak tinggal di rak-rak buku saja Tidak tinggal di masjid Tapi kemanapun Nabi hadir Nabi ada Maka ada bersamanya Al-Quran Maka begitulah hadirin sekalian Ketika kita bertanya Mengapa umat Islam hari ini terbelakang Umat Islam hari ini mundur karena kita telah membelakangi Al-Qur'an Allah sendiri yang menyampaikan wahyu kepada nabinya diungkapkan dalam hadis yang sahih apa kata nabi Innallaha allaha yarfa'u bihadha alkitabi wa bihil akhirin Allah akan memuliakan suatu bangsa dengan Al-Qur'an dan akan menghinakan mereka dengan Al-Qur'an Subhanallah jadi ternyata Quran tidak hanya memuliakan Bapak Ibu sekalian, tetapi juga bisa menghinakan. Kapan kita dimuliakan? Ketika kita memuliakan Al-Qur'an. Kita hidup bersama Qur'an. Inilah yang menjadi kunci kejayaan umat Islam di 12 abad yang pertama sehingga Islam tersebar di dua 3 dunia. Timurnya sampai ke Cina, baratnya sampai ke Andalusia. Timur barat dikuasai oleh umat Islam. Karena mereka Memuliakan Al-Quran Tapi mengapa hari ini kita mundur Bicara pengetahuan Kita terbelakang Bicara ekonomi Kita terpuruk Bicara politik Kita jatuh Karena kita telah meninggalkan Al-Quran Maka hadirin Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ramadan ke Ramadan itu Sejatinya Harus mendorong kita introspeksi. Sudah sejauh mana Quran itu hidup bersama dengan kita Apakah selama ini sepanjang setahun belakangan itu hanya baca saja Hanya perbaiki tajwid saja Tidak adakah yang berupaya memahami isinya Mengamalkan kandungannya Karena kata Allah Quran misi utamanya hudan linnas Manual kehidupan Maka kalau kita melihat kondisi kita pada hari ini Cerminannya lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an kalau kita merasa belum bahagia kita belum mendapatkan eh, ketentraman dalam kehidupan maka boleh jadi karena ada jarak antara kita dengan Quran kita mungkin sudah baca kita mungkin sudah berusaha belajar tapi belum pada upaya mengimplementasikan nilai-nilainya hadirin sekalian kita tidak bakal ditanya oleh Allah dan tidak akan dihukum karena kita tidak hafal Alquran tidak bakal dihukum tapi kita bakal ditanya oleh Allah apakah kita sudah mengamalkannya atau tidak maka ini yang pertama yang kedua misi besar diturunkan Alquran bayina minal huda Allah menjelaskan segala keperluan kita di dunia ini baik untuk kehidupan dunia ataupun persiapan pulang ke akhirat dijelaskan apa saja apakah itu ibadah atau muamalah maka jangan pernah kita mengatakan bahwa Al-Quran hanya bicara ibadah saja Al-Quran tidak bicara ekonomi Al-Quran tidak bicara politik Quran tidak bicara budaya justru kata Allah semua yang diperlukan oleh makhluknya ada dalam Al-Quran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 didatangkan dalam bentuk naqiroh Allah menegaskan solusinya tidak hanya satu apapun persoalan kita ada solusinya dalam Al-Quran gitu. maka hadirin ketika kita ingin mulia, ketika kita ingin maju ingin menjadi lebih baik dari kondisi kita hari ini maka mulai dari interaksi kita dengan quran Bapak Ibu ada Imam Madhab nama Imam Ahmad Ibnu Hanbal terkenal beliau diberi gelar Imam Daril Hijrah ketuanya ulama-ulama Madinah Subhanallah muridnya Imam Syafi'i dan murid Imam Malik beliau ini sangat gemar membaca hadis tiada hari tanpa hadis belajar, membaca, menelaah, mengkaji, menulis, menjelaskan tapi tiba malam satu ramadhan buku kitab-kitab hadis beliau ditutup dengan kain putih apa yang beliau lakukan fokus dengan Quran membacanya mentadaburinya menelaahnya memahami isinya dan berusaha mengamalkan kandungan-kandungannya gitu maka ini tradisi tradisi generasi salaf Ketika mereka sangat memuliakan Al-Quran Allah muliakan mereka Allah muliakan mereka Allah berikan dunia Allah berikan akhirat Mereka dapat dunia Mereka juga dapat akhirat Di antaranya adalah Perkataan-perkataan mereka Buku-buku mereka Dan yang sampai kepada kita adalah berita-berita kebaikan ya, Kata Rasul Di antara tanda husnul khatimah Orang banyak mengenang kebaikan-kebaikannya Ulama Madhab Subhanallah Siapa yang tidak membaca buku-buku mereka Siapa yang tidak membaca karya-karya mereka Kita baca, kita tela'ah Bahkan kita pelajari Maka Allah muliakan mereka Di dunia maupun di akhirat Hadirin sekalian Ada muridnya Imam Malik ya. Itu Allah berikan dunia Allah berikan akhirat Sangat kaya Imam Syafi'i ya itu uh, maaf Imam uh, Syafi'i ya itu pernah belajar kepada Imam Malik ya Imam Malik ini termasuk ulama yang kaya di Madinah ketika sudah habis ilmunya kata Imam Malik kamu berangkat bertemu dengan muridku ilmuku sudah habis belajar kepada ilmu ini ke kepada muridku ini sampai di tempat yang diperintahkan kemudian beliau kaget. Karena ke rumah gurunya, ke rumah ulamanya yang mau diambil ilmunya itu sangat mewah. Ketika dia menginjakkan kakinya di lantai rumah gurunya, calon gurunya itu kakinya tenggelam dalam karpet yang sangat tebal. Subhanallah, kita setebal-tebal karpet ya yang harganya konon ada yang sampai 300 juta cuma 200 meter lebar itu itu kalau kita nginjak masih kelihatan jempol masih kelihatan kaki ini karpetnya ulama pada ketika itu itu tenggelam kaki kita ya maka e, seketika Imam Syafi'i itu ragu-ragu untuk masuk mengambil ilmu ya melihat Imam Syafi'i ragu-ragu kata beliau mengapa engkau ragu saya selama ini mempelajari ilmu uh, ulama itu harus warok, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh bergelimang harta. Tapi aku menemukan engkau hidupnya sangat berkelimpahan, sangat berkemewahan. Maka bijaknya kata sang guru kepada Imam Syafi'i kata beliau, kalau begitu bagaimana pendapatmu kalau aku serahkan saja harta ini kepada kepada para pemabok-pemabok yang ada di jalanan, kepada tukang judi. Bandar-bandar narkoba, ya, orang-orang jahat di luar sana. Kata Imam Syafi'i, "Jangan bahaya! Kalau mereka dapat kekayaan ini, maka bertambah-tambahlah dosa dan kemaksiatan mereka." Maka, apa kata gurunya tadi? Begitulah harta. Harta tidak hina, tetapi dia hina dengan cara menggunakannya. Oleh sebab itu, kata beliau, bukan... Banyak atau sedikitnya harta Tapi bagaimana kontribusi dan peran harta kita itu Bermanfaat untuk orang lain Nabi para sahabat itu orang kaya Tapi tidak pernah memperkaya diri Mereka berbagi dengan hartanya Berbagi dengan kekayaannya Dan ulama tadi, bapak ibu sekalian Dulu murid-murid yang datang belajar itu justru dibayar Ya, digratiskan belajarnya diberikan beasiswa bahkan diberikan bekal untuk pulang kampung termasuk Imam Syafi'i nanti ketika mau pulang kampung ke ke Madinah atau ke Mekah ya, itu dibekalkan tidak kurang dari 100 ekor ontah beserta dengan perlengkapannya Masya Allah jadi begitu sejahteranya orang ketika menjadikan Quran itu sebagai pedoman kehidupan ya hari ini kita kadang suka mencari alasan yang penting berkah yang penting hidup tenang padahal kalau saya tanya ke ibu-ibu ibu-ibu mau kaya tentram atau miskin tentram atau miskin merana kita tentu memilih yang terbaik bukan berarti orang yang diberikan kekurangan itu tercela, tidak tapi kita ingin mengatakan Islam tidak mencela kekayaan. Islam tidak mencela kekayaan. Makanya ada sebuah pepatah Arab dikatakan laisat al-muskilah as-safinatu 'alal ma walakinnal al-muskilah idza al -ma Tidak masalah kalau kapal berjalan di atas air. Yang menjadi masalah adalah ketika air masuk ke dalam kapal. Tidak masalah kita menggenggam harta yang menjadi masalah adalah ketika hati kita dibanjiri oleh harta gitu. hadirin, bapak ibu yang dimuliakan Allah, begitu ya, cara kita memandang kekayaan oleh sebab itu Nabi mengatakan yadul uliya khairun min sufla. tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah punten hadirin sekalian tidak tercela, demi Allah tidak tercela orang yang menerima zakat Mulia, insya Allah. Karena orang beriman mengucap dua kalimat syahadat, sujud di hadapan Allah itu jauh lebih mulia dari orang-orang kafir. Gitu. Tapi Nabi ingin mengatakan kalau dia beriman, kalau dia sujud, kalau dia bertakwa dan dia punya harta itu jauh lebih baik. Agar dengan harta itu dia berkontribusi, dengan harta itu dia bisa berbagi. Ya, maka kendati mustahik itu tidak hina tapi menjadi muzaki itu lebih berpahala gitu, ya. maka harus kita mendorong diri kita kaya kalau tidak bisa kaya harta kita kaya hati gitu, ya. hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah Alquran menyediakan semua solusi kehidupan kita yang ketiga kata Allah wal Furqan Quran itu kompas ya Quran itu signal atau memberi sinyal kepada kita Mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk Itu furqan namanya Jadi kalau kita belum tahu ini halal atau haram Tanya Quran Ada petunjuknya Ini halal, ini haram gitu. Selama ini kita banyak menemukan masalah Karena kita nanyanya ke Google Nanyanya ke orang yang tidak berilmu tidak bertanya kepada Al-Quran Tidak mempelajarinya Tidak memahaminya gitu, Ya, Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Inilah Al-Quran Apapun yang bersentuhan dengan Quran Akan Allah muliakan Ramadan Syahrul Quran Maka tadi kita katakan Harus mulai menambah Kualitas interaksi kita dengan Al-Quran Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa untuk berinteraksi dengan Al-Quran harus memulai dengan membacanya Maka Alhamdulillah Kalau bertanya Ustadz Kita lebih utamakan eh, memahami atau mengejar banyaknya tilawah Kalau bisa kedua-duanya Kita banyak baca dan banyak pahamnya ya? Tapi jangan sampai nggak banyak baca, nggak banyak pahamnya juga Ah gitu. Ya. Jadi Nabi mengatakan upayakan mulai dengan banyak membacanya. Oleh sebab itu, Nabi mengatakan e man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amsalihah. La aqul alif lam mimun harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mi mun harfun. Barang siapa yang membaca Quran satu huruf saja Mendapat satu pahala kebaikan, kata Nabi, dan satu pahala kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Nabi mengatakan, "Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim satu huruf, tetapi Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf." Kalau kita baca Alif Lam Mim, udah berapa pahala kebaikannya? 30 pahala kebaikan terlebih-lebih dibaca di bulan Ramadan ketika yang sunnah pahalanya selevel dengan pahala wajib. Yang wajib itu Allah lipat gandakan pahalanya. Subhanallah, maka hadirin sekalian kita ingin bulan Ramadan itu kita targetkan minimal satu kali khatam Quran. Kemudian bisa baca tafsirnya, pilih suruh-suruh pilihan, tafsir suruh Yasin, tafsir suruh Al-Kahfi. Tafsir surah Al Muluk, tafsir surah Al waqiah tafsir surah Al Rahman, tafsir ayat Kursi. Eh, ya, karena kita mungkin tidak mungkin bisa uh, instan ya, 30 juz paham Quran di bulan Ramadan nggak mungkin. Ya. Yang jago belajar bahasa Arab aja belum tentu bisa, apalagi kita yang memang belum bisa. Maka hadirin, upayakan kita mulai dengan banyak membaca Al Quran targetkan minimal satu kali khatam kalau bisa lebih dari itu Al-Imam Syafi'i itu khatam di bulan Ramadan berapa kali? ada yang tahu? ada, ada yang tahu nggak? berapa kali Imam Syafi'i khatam di bulan Ramadan? khatam 60 kali artinya sehari khatamnya dua kali Sekali di waktu siang, sekali di waktu malam Full tarawihnya, full sholat fardunya Full belajar ilmunya Tapi khatam sehari dua kali 30 hari Ramadan, 60 kali khatam Quran Masya Allah Ada yang pernah khatam sehari sekali aja? Ada yang pernah? <laughs> Subhanallah Saya pernah Dulu ketika ada acara Mukhayyam Quran Nasional saya diundang waktu itu di Malaysia, diundang ke Jakarta ikut dari sekian, apa dari e, 150 peserta itu di e, beberapa hari terakhir ada apa namanya ada program khatam satu hari mulai maghrib, set, apa setoran laporan maghrib besok harus khatam minimal sekali. Saya mulai maghrib ya, sampai e, walaupun jungkir balik gitu ya khatam juga ya. Dari 150, cuma sepertiga yang bisa khatam satu kali. Tapi bukan ingin cerita khatamnya, ingin cerita setelah khatam itu saya demam tiga hari. Demam tiga hari, baru satu kali khatam. Bayangkan sekalian, Imam Syafi'i, tiga puluh hari berturut-turut seharinya khatam dua kali. Kekuatan apa yang membuat Imam Syafi'i sehebat itu? Ustadz dia masih muda, enggak? Imam Syafi'i sampai tua. Setiap Ramadan 60 kali khatam. Jadi nggak ada alasan kita tidak bisa khatam minimal sekali. Sibuk apa kita dibanding Imam Syafi'i? Beliau nulis buku, mengajar, ya. Dan e, apa e, menemui banyak tamu, ya, baik dari dalam maupun luar negeri, luar biasa, ya. Bahkan hampir sebagian besar ulama-ulama di Nusantara sejak dulu sampai hari ini itu berhutang besar dengan ilmunya Imam Syafi'i. Ya, hadirin sekalian, ini rahasia kekuatan mengapa ulama dulu bisa kuat membaca Quran. Ya. Bahkan para sahabat itu ada yang membaca 30 juz Al Quran dalam satu malam saja, dalam sholat. Ya dalam, dalam salat Bahkan Rasul itu pernah sholat Kiai uh, lail Tahajud diikuti oleh Husayfa ibnul Yaman, Nabi membaca dalam satu rokaat 5 juz dalam satu rokaat lima juz beliau baca al-baqarah selesai beliau lompat baca Ali Imron selesai kemudian eh, apa Anissa dulu baru balik beliau ke suruh yang kedua suruh Ali Imron selesai 105 halaman beliau baca itu hampir lima juz beliau baca dalam satu rokaat dan kata Ibunda Aisyah Nabi itu kalau sholat berapa lamanya ruku dan lamanya sujud seperti lamanya dia berdiri kalau lima jus coba siapa satu jus berapa jam kita baca biasanya coba ini yang, yang muslimah setengah jam ya setengah jam kalau baca tartil bisa sejus artinya kalau kita asumsikan setengah jam eh, satu jus artinya nabi sholat lima jus dua jam setengah kata ibunda Aisyah Lamanya ruku Nabi sama dengan berdirinya, lamanya sujudnya sama dengan berdirinya. Dua jam setengah berdiri, dua jam setengah ruku, dua jam setengah sujud. Subhanallah. Ya. Apa yang membuat Nabi sekuat itu? Rahasianya adalah, nah ini rahasianya nih. Ya, saya juga uh, mempelajari dari guru saya. Kata beliau. Mengapa berbeda kekuatan kita baca Qur'an dengan kekuatan ulama-ulama dulu Bedanya cuma satu katanya Ulama dulu kalau baca Qur'an Kalau sudah mulai baca Qur'an Mereka melupakan target-targetnya Ya, Mereka tidak peduli dengan target-targetnya Yang penting bisa berlama-lama dengan Qur'an Semakin nikmat mereka baca Qur'an Semakin lama mereka baca Itu rahasianya kalau kita sekarang baca Qur'an buka baru baca 10 menit udah menguap eh? Ya? baru baca 10 menit berapa halaman lagi ya satu jus begitu benar tidak? itu rahasianya dari sekalian jadi kata para ulama kalau dulu niat para ulama baca Qur'an hammuhum al-baqa ma'al Qur'an niatnya ingin berlama-lama dengan Qur'an itu tujuan mereka kalau kita yang penting, kejar target. Laporan itu utama ya ikut odotch One day one juice. Itu bagus banget ya. Untuk memotivasi bagus banget. Itu berjasa dan jadi amal jariah untuk yang menjadi inisiatif program. Inisiasi program itu karena sampai ke Malaysia, ke Singapura, sampai ke Arab. TKI TKW kita juga ikut odotch Itu bagus ya. Untuk mendorong orang baca Quran. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus naik kelas. Naik kelasnya apa? Berusaha untuk bisa memahami, untuk bisa mengambil pelajaran, dan ibroh dari kandungan Al-Quran. Itu yang membedakan. Jadi, kalau kita tanya mengapa ulama dulu, sahabat dulu, itu bisa lama baca Quran karena mereka niatnya ingin berlama-lama dengan Quran. Kita ingin segera mengakhirinya target punya setengah jam selesai ya itu baru baca berapa halaman udah lihat jam lagi lihat jam lagi lihat jam lagi baru baca halaman lihat berapa lembar lagi berapa lembar begitu kita kita nggak sungguh-sungguh baca Quran maka diri sekalian mulai Ramadan ini harus introspeksi tinggalkan target-target itu makanya ibunda Aisyah ya diceritakan bahwa beliau kalau tergugah dengan satu ayat saja itu beliau ulang-ulang sampai subuh, Subhanallah. Tinggal target itu semua dah, ya. Hancur target udah udah nggak mikir target. Karena apa? Itulah tujuan utamanya. Kita bisa betul-betul menikmati, menghayati isinya, menangis ketika baca Quran. Bahkan kata uh, kata uh, Abu Kharazidik radhiyallahu an, Pak Ilham tabeku patah Kalau belum bisa menangis saat baca Quran pura-pura aja menangis Masya Allah begitu latihan dorong diri kita untuk menangis itu eh ya. dan semakin banyak kita mencoba semakin banyak latihan Insyaallah hadirin sekalian kita akan mudah menangis dan menangis ini satu boleh jadi tersentuh dengan bunyinya walaupun dia enggak paham isinya yang kedua dia tersentuh dengan maknanya oleh sebab itu kita diajarkan dianjurkan bisa paham isinya paham arti Quran bicara tentang apa tentang surgakah? tentang nerakakah? tentang nikmatkah tentang azabkah kita tahu tapi kalau kita nggak paham ya kita tidak bisa menikmati hadirin sekalian hal itu tidak mustahil bisa insya Allah ya, ini pengalaman pribadi saya 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu baca Quran sama seperti orang pada umumnya, enggak paham apa yang dibaca. Tapi kemudian setelah berusaha belajar, ya tidak Simsalabim juga, tidak Instan juga belajar, berguru bertalaki. Sekarang kalau baca Quran seperti baca buku. Saya paham huruf per hurufnya. Saya paham sampai koma dan titiknya gitu, ya. Ini tidak bisa kita dapatkan kalau tidak belajar gitu. Maka kita akan betul-betul menghayati isinya kalau paham kandungannya Minimal paham maknanya Mulai dari yang wajib-wajib paham dulu al-fatihah Paham zikir-zikir e, yang dibaca ketika ruku, ketika sujud ya. Ketika berdoa kita paham kandungannya Begitu mulai pelan-pelan ya, Nanti mulai e, belajari terjemah al-muluk gitu ya. Kemudian al, e, al waqiah Surah apa ayat kursi ya, atau al kahfi mulai begitu hari sekalian ya jadi mulai dengan suruh surah atau kalau itu terlalu panjang mulai yang pendek-pendek al ikhlas al falak anas an karena kita baca hampir setiap hari ini terutama ibu-ibu yang rajin baca ma itu kan ada tiga kul ya e, apa namanya al falak e, apa al ikhlas al falak anas an ya al kafirun ya. nanti juga ada apa al lahab ya. ada atakasur at ada alwaki, apa ada surah uh, al qariah dan lain-lain gitu. Artinya kita mulai bertahap gitu. ya. Karena bapak ibu sekalian, kalau kita berupaya belajar dengan terus menempa diri menjadi pribadi bertakwa, Allah akan mudahkan. Jangan pikirkan ustaz umur saya sudah 50-60. Aduh, sudah nggak cukup. Jangan pikirkan itu hadirin sekalian. Ya, jadi yang penting kita belajar niatkan sedang menjalankan perintah Allah Karena belajar itu wajib Yang kedua bahwa kita sambil menempa diri menjadi orang bertakwa Menjalankan perintah Allah meninggalkan larangannya Insya Allah Allah akan ajarkan kita Allah yang berjanji dalam Quran apa kata Allah wa yu Bertakwalah kepada Allah Allah akan ajarkan kalian kan kita sering dengar ilmu laduni, itulah ilmu laduni hadirin sekalian Allah yang mencampakkan ilmu dalam hati kita makanya lihat orang tua kita dulu nggak tinggi-tinggi belajarnya nggak sampai S1 itu ya almarhum ayah saya dan almarhum al bapak ibu sekalian begitu juga mungkin ya ada yang sekolah rakyat, ada yang tidak pernah belajar tapi subhanallah ya tapi mendapat ilmu dan pengetahuan mengajar anak-anaknya bagaimana cara wudhu, bagaimana cara solat Ya, boleh jadi karena upaya mereka menjadi pribadi bertakwa Allah ajarkan ilmu itu Allah campakan tidak tidak tidak berat bagi Allah Mudah sekali bagi Allah Menjadikan kita pandai dalam satu malam Tapi kan tidak begitu Allah ingin agar kita berusaha Belajar Kemudian berusaha menjadi pribadi bertakwa Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah menjadi ibadah yang sangat diutamakan kita lakukan pada bulan Ramadan karena Ramadan syahrul Quran namun di samping itu kita juga perlu tahu bahwa target utama puasa Ramadan itu menjadi pribadi yang bertakwa ya, pribadi bertakwa artinya kita menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya dan Allah menyebutkan takwa ini tidak hanya takwa pribadi Tapi juga takwa sosial Karena kalau kita baca ayat Al-Quran Yang menceritakan tentang puasa Itu ada yang menarik Di 183 Allah mengatakan La'allakum takun Di 185 Allah mengatakan Karena 184 itu ayat biasa 185 Allah mengatakan La'allakum tashkurun 186 Allah mengatakan La'allakum yarshudun jadi menjadi pribadi bertakwa kemudian diapit dengan pribadi bersyukur dan pribadi yang istiqomah nanti di ayat berikutnya 187 Allah tutup lagi dengan mengatakan la'allahum yattaqun. menarik sekali ayatnya mas sekalian pertama Allah katakan la'allakum kalian agar kalian bertakwa Nanti ditutup lagi dengan setelah bicara syukur dan bicara istiqomah la'allahum agar mereka bertakwa. Ulama menyebutkan ada rahasianya. Karena diksi pilihan-pilihan kata Al-Qur'an itu tidak sembarangan datangnya. Allah pilih dengan sedetail-detailnya. Mengapa berbeda yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua la'allahum yattaqun. Ulama mengatakan Taqwa itu ada dua dimensi Satu dimensi pribadi Dua dimensi sosial Hablum minallah Dan hablum minannas Jadi kita itu dengan Ramadan Tidak semata-mata dituntut menjadi pribadi yang bertakwa Tapi bagaimana kita juga takwa secara sosial Kita takwa sosial artinya tidak hanya kepada Allah Tetapi juga menjaga hubungan baik dengan manusia orang yang benar-benar bertakwa itu tidak hanya bagus sholatnya tapi juga bagus perlakuannya dengan pasangan bagus perlakuan dengan anak-anak bagus perlakuan dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan sahabat, dengan guru tidak dikatakan bertakwa kalau hanya bagus sholatnya tapi buruk sikapnya dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, anak-anak, tetangga, kasar ya kemudian eh, tidak toleransi dan lain sebagainya pribadi bertakwa itu dia tercermin pada dua, dua dimensi pribadi dan sosial Sosial juga artinya kita menjadi jembatan orang lain menjadi soleh. Harus jadi jembatan jadi sebab, ya, jadi asbab orang lain jadi soleh. Ustaz saya enggak bisa ceramah, enggak bisa ngajak orang lain. Bapak ibu sekalian, dakwah itu tidak semata-mata ucapan, tidak semata-mata tabligh. Keteladanan kita, perbuatan baik kita itu bisa menjadi dakwah makanya kata para ulama lisanul hali atsohu min lisanil makal kepribadian keteladanan itu jauh lebih punya daya gugah daya rubah dan menghujam kuat pada hati orang lain dibanding ucapan jadi ini kalau saya ngomong berbusa-busa begini belum tentu juga ada yang nempel itu tapi ada tetangga kita sahabat kita ya tutup aurat ngomongnya dijaga eh, tidak suka kepo dengan masalah orang lain tidak suka riba, menggunjing ya hutang tidak pernah ditunda-tunda bayarnya begitu hadirin sekalian ya jadi bagaimana kemudian kita eh, menjadi jembatan kebaikan orang lain dapat hidayah kata nabi li'ayyah diyaka rojulan wahidan khairun laka min humrin ni'am ada satu orang dia terketuk hatinya Dapat hidayah ya, Lantaran perbuatan kita Lantaran sikap atau keteladanan kita Itu lebih baik dari onta merah Onta merah ini Umpama e, ken, apa ya, Harta yang paling mahal lah. Kalau sekarang Perari lah gitu kira-kira gitu ya Karena onta merah ini onta yang paling mahal Ya, Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan Lebih baik dari dunia dan seisinya gitu. Itu lebih baik maka nih yang apa adik-adik akhwat muslimat jangan remehkan kerudung kita. Ada teman-teman yang belum pakai kerudung, belum rapi kerudungnya, belum rapi jilbabnya. Itu boleh jadi keteladanan kita pakai kerudung istiqomah ya, tidak on off, tidak on off gitu ya. Tidak Senin Kamis kerudungnya, itu jadi jadi apa? Jadi bahan dakwah. Ini termasuk yang remaja-remaja nih yang suka ada Facebook, ada TikTok ya, ada Instagram. Itu jadi lahan pahala. Jangan joget mulu. Ya, nah, jadi bapak juga ya. Kalau anak-anak main TikTok, gak apa-apa, tapi e, kalau bisa cari TikTok yang bagus, banyak TikTok yang bagus, banyak kok, karena dia tidak bisa kita bendung. Itu sudah menjadi ujian untuk umat akhir zaman. Caranya adalah bagaimana kita menaklukannya, begitu bukan menghalangnya, karena gak mungkin hadir sekalian, gak mungkin kita bisa halang. Itu sama seperti menghalang air hujan, maka... Sikap terbaik adalah bagaimana kita bimbing anak-anak itu agar bisa mengkonsumsi tiktok yang syar'i Nah gitu tiktok yang baik gitu ya Banyak itu yang bagus-bagus gitu ya Baik ya jadi uh, selesai katanya Berarti nanti break dulu nyambung pada syak. Oh ya baik saya kira langsung ke jam 8 Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan pending uh, sebentar untuk Isya. Setelah ini, jangan ke mana-mana dulu, kita akan lanjut lagi pada Isya untuk merampungkan kajian kita. InsyaAllah sampai di jam 8 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah di e, pertemuan kedua ini e, kita akan e, tuntaskan ya beberapa hal penting yang tadi kita sudah sampaikan bahwa ketika disebut takwa dalam Al-Qur'an dimensinya tidak hanya pribadi tapi juga dimensi sosial. Maka kita harus berusaha menjadi pribadi yang bertakwa itu tidak hanya di masjid Tetapi juga di rumah Juga di pasar Di tempat bekerja kita gitu. Itu takwa Jadi kalau kita takwanya hanya di masjid saja Tapi tidak menjadi pribadi bertakwa di rumah, di pasar, dan di tempat pekerjaan kita Maka kita belum dikatakan bertakwa yang sempurna Makanya ini yang sering diulang-ulang oleh khatib Jum'at Ittaqullah Hakal <tukhati> bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya dengan dua dimensi tadi, takwa itu terlihat ketika kita dihablumin Allahnya, juga terlihat pada habluminan Jadi seimbang. Tidak dikatakan bertakwa kalau hanya soleh di rumah, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Ini juga tidak boleh gitu. Jadi bagaimana hablumin Allah dan habluminan itu menjadi yang seimbang? Selanjutnya hadirin, untuk Ramadan ada 10 hal Yang menjadi tradisi ulama terdahulu Agar Ramadan itu Ramadan yang berkualitas Dan kita jika ditakdirkan ini Ramadan yang terakhir Kita berharap ini Ramadan yang terbaik Nah Ramadan itu dia mirip maraton Dia perlu pemanasan Mengapa perlu pemanasan? Karena kita dituntut bermain di level yang terbaik ini kalau yang biasa main bola ya dituntut main di level yang terbaik dituntut beribadah di level yang terbaik makanya kalau kita lihat sepanjang kita di Ramadan itu grafiknya harus naik begini ya jadi sejatinya semakin lama sopnya semakin penuh ya tidak semakin maju-maju ya. maju ke depan karena semakin banyak yang berguguran menjadi syahid semua ya syahid di mall-mall ya, syahid di dapur syahid di rumah semua gitu ya nah, ini hadirin sekalian kita berharap grafik kita sejak awal Ramadan sampai iya yeah. yeah, baik uh, dari mulai awal Ramadan sampai hari ke-30 itu grafiknya harus naik itu idealnya makanya kan kita lihat hadis nabi mengatakan 10 hari pertama rahmah 10 hari kedua maghfirah 10 hari ketiga itkun minan nar rahmat di awal pengampunan di tengah di akhir pembebasan dari neraka Allah itu ingin menggambarkan kepada kita Baik, jadi menggambarkan kepada kita Memang idealnya kalau beribadah itu Grafiknya harus naik di bulan Ramadan Jadi ketika Di bulan Ramadan <SILENCASA> Udah kecapean nih jangan ya. <SILENCASA> aja ya Jadi memang kita dituntut Itu terus naik grafiknya ya. Maka hadirin kata ulama di antara tanda-tanda baiknya Ramadan seseorang ketika dia semakin ke ujung semakin baik. Jadi kita introspeksi aja. Kira-kira nanti ke hari 21, di malam-malam ganjil sampai hari ke-30 kita lebih banyak di mana? Lebih sibuk di mana? Tidak salah kita nyiapin kue ya, perlengkapan untuk eh, di dapur dan lain-lain persiapan untuk lebaran boleh tidak ada masalah, tetapi jangan sampai itu diprioritaskan karena Nabi justru semakin ke ujung itu semakin hebat ibadahnya eh, ada tiga hal yang Nabi lakukan di penghujung Ramadan itu mengurangi makan, mengurangi tidur menjauhi istri dan membangunkan mereka di waktu malam gitu. itu luar biasa karena tadi karena kita dituntut bermain, beribadah di level yang terbaik, maka tidak boleh kendor sejak hari pertama Ramadan itu harus gas eh, itu kalau nginjak gas kalau di tol itu ya pokoknya semampu, se secepat apa kita bisa gas sekuat itulah gitu. Ya? Maka begitu pula dengan Ramadan. Nah ini sangat bergantung kepada persiapan dan pemanasan kita. Alhamdulillah kita walaupun tinggal seminggu lagi Ramadan, sudah ada motivasi seperti ini. Paling tidak kita sudah bisa uh, mengkondisikan agar kita sudah uh, akan masuk ke bulan Ramadan. Jadi memang sahabat Nabi itu bersuka cita. Ya, bersuka bersukacita menyambut Ramadan. Sama juga orang Sunda ada apa ada tradisi munggahan. Itu kan juga ungkapan sukacita kita, sukacita menyambut Ramadan. Tidak salah. Gitu, ya. Tapi tentunya tidak semata-mata berhenti di munggahan saja. Tapi bagaimana kemudian di acara munggahan itu kita didorong, dimotivasi bagaimana mempersiapkan Ramadan yang lebih baik gitu. Yang kedua meluruskan niat. Para sahabat itu meluruskan niat Ya, niat berpuasa itu harus diluruskan Karena kalau niatnya tidak lurus Itu nanti akan mengganggu ibadah gitu. Maka kita luruskan niat Yang ketiga Bersihkan hati dan perbanyak istighfar ya. Makanya ada tradisi minta maaf, minta ridho Itu bagus, bagus sekali Walaupun tidak Nabi lakukan secara eh, apa Secara spesifik seperti itu Tapi kan Nabi mengatakan Ma'min muslimani yaltaqiyani yatasafahani ya tidak ada dua orang muslim muslimah bertemu saling bermaafan melainkan dosa mereka akan gugur dari celah-celah tangan mereka sebelum mereka berpisah itu kalau bertemu langsung kalau tidak bertemu langsung ya lewat uh, WA ya lewat secara virtual maka sebelum WA ditutup dosa mereka sudah diampuni gitu kira-kira gitu, gitu, intinya kan bukan pada bersalamannya, tapi saling meminta maaf, maka boleh ya? saling meminta maaf, meminta ridho suami kepada istri, istri kepada suami anak kepada apa orang tua, orang tua kepada anak kepada tetangga, kepada sahabat dalam rangka membersihkan hati dan memperbanyak istighfar karena ternyata kata para ulama tidak ada suatu halangan yang paling berat Membuat kita susah beribadah dibanding dosa, gitu, dosa kepada orang lain atau dosa kepada Allah. Maka harus kita e, bersihkan hati dan perbanyak minta ampun kepada Allah. Yang keempat, lakukan target, buat target Ramadan yang terbaik, terbaik tarawihnya, terbaik tilawahnya, terbaik sedekahnya, ya, terbaik e, akhlaknya. Begitu, jadi jangan sampai sama aja, ya, Ramadan ke Ramadan, gak ada perubahan karena kita enggak buat target kalau di kantor aja kita buat target padahal urusan dunia mengapa untuk urusan syurga kita enggak buat target makanya Ramadan harus buat target harus yang terbaik terbaik tilawahnya, terbaik tarawihnya gitu. Ya. kemudian setelah buat target ada azam yang kuat bagaimana melawan bisikan-bisikan nafsu nanti di sepanjang Ramadan bisikan sinetron ya bisikan uh, K-pop ya kalau remaja-remaja gitu ya film Korea ya Nah ini macam-macam itu itu biasanya di bulan Ramadan itu luar biasa itu ya stasiun TV itu berlomba-lomba menghadirkan film yang terbaik benar kan saya nonton nih benar kan saya hanya baca dari apa dama dari diskusi kita dengan para ustadz. Ya, mengapa banyak masjid yang mulai kosong di penghujung Ramadan Karena stasiun TV itu betul-betul obral acara gitu Acara-acara ya, terbaik ditaruh semua di 10 hari terakhir Itu jangan dikira, jangan dikira kebetulan Itu direncanakan oleh orang-orang yang benci kepada agama gitu Ya, makanya sehebat mungkin bagaimana agar keluarga-keluarga kita itu di penghujung Ramadan sibuk dengan yang lain Padahal malam-malam ganjil itu hadirin sekali Masya Allah Malam-malam yang harus kita perebutkan, yang harus kita upayakan gitu. ya, Kata Nabi kan kejarlah, burulah, Lailatul qadar malam yang mulia di 10 hari terakhir Jadi jangan ngejarnya di mall. Jangan ngejar di pasar, nggak ketemu. Di mana? Di tempat ibadah. Bisa di masjid, di masjid. Nggak bisa di masjid di rumah. Cari tempat yang eh, yang bisa khusyuk, yang bisa fokus untuk baca Quran, tahajud, ya berdoa, berzikir di situ gitu. Tinggalkan hal-hal yang melalaikan. Apa aja yang melalaikan? Baik acara, kegiatan, pertemuan, pekerjaan, apapun yang melalaikan, membuat kita jauh dari Ramadan tinggalkan. Ya. Yeah. Yang ketujuh, prioritas dalam beribadah. Harus prioritas, karena kita bukan robot. ya Jadi kita punya kemampuan terbatas, maka prioritaskan. Ustadz mau tarawih 8, mau tarawih 20, atau 36. Nah gitu kira-kira ya Karena memang Salat Tarawih ini kan ada tiga pendapat Ada yang 8 rokaat Tambah 3 witir 11 rokaat Pendapat yang kedua 20 rokaat Tambah 3 witir 23 Pendapat yang ketiga 36 rokaat Tambah 3 39 rokaat Tiga-tiganya pendapat ulama ahlu sunnah Meskipun pendapat yang 20 Itu pendapat yang paling kuat Mengapa? Karena pendapat 4 ulama madhab Imam Abu Hanifah mengatakan 20 Imam Malik ada dua pendapat, ada yang 39, ada yang 23 Beliau memilih 39 meskipun dia mengatakan para sahabat nabi juga tarawih pada 20 tambah 3 witir 23 rokaat Imam Ahmad 20 rokaat, Imam Syafi'i 20 rokaat Jadi mayoritas ulama madhab memilih 20 rokaat Namun mereka sepakat keempat-empatnya 8 20 atau 36 bukan membatasi rakaat. Kalau kurang memang mampunya cuma 8 silahkan 8. Bisa sampai 20 alhamdulillah, sampai 36 alhamdulillah di Madinah sampai hari ini tarawihnya 36 rakaat. Kita di sini ribut soal 11 dan dan 23 di Madinah 39 rakaat yang diamalkan gitu pendapat Imam Malik gitu. Jadi kita menghargai gitu ya. Saya memilih pendapat yang 20 ya Karena uh, di daerah saya imam rata-rata itu 8 rokaat Nyambung nanti di rumah Mau witirnya dulu uh, Bareng dengan jamaah lain atau witir nanti gak ada masalah Yang penting witir tidak diulang dua kali Kalau sudah witir sekali di waktu uh, tarawih bersama dengan imam di rumah boleh tahajud lagi, boleh tarawih lagi Yang penting tidak ditutup dengan witir Karena kata Nabi La Tidak ada dua witir dalam satu malam gitu. Yang kedua kemudian cita-citakan bertemu Lailatul Qadar Harus punya cita-cita Jadi jangan tidak diceritakan kepada anak-anak, kepada pasangan eh, Diceritakan kita Ramadan ini target keluarga kita bisa bertemu semuanya beribadah memakmurkan malam itu dengan ibadah itu malam Lailatul Qadar. Harus ditargetkan, dibicarakan. Jangan bicara target jualan terus. Target dapat menantu ya, itu boleh ya, tapi di Ramadan jangan lupa keluarga punya target Lailatul Qadar gitu. Karena kata Nabi memang Lailatul Qadar itu tidak semata-mata harus jadi Cita-cita individu harus jadi cita-cita keluarga. Gitu, ya. Yang ke sembilan, jaga sholat dan pelihara kualitasnya. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampaikan lengkap teori serta praktek sholat ala Nabi. Ya, insya Allah kalau diamalkan, itu sesuai dengan kualitas yang Nabi ajarkan. Gitu. Yang terakhir, jangan lupa hadirin sekalian, berdoalah di waktu-waktu yang mustajab betul kata Nabi, orang yang berpuasa itu mustajab doanya tapi kalau kita pilih lagi di waktu yang mustajab maka berlipat-lipat mustajabnya kapan? azan dan Iqomah awal pagi dan awal malam ketika hujan turun, ketika berbuka puasa, ketika makan sahur itu waktu-waktu yang mustajab maka jangan lupa banyak berdoa ketika itu, doa untuk diri sendiri, untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk guru, untuk sahabat, untuk tetangga. Kita doakan, ya hadirin sekalian. E, ketika berbuka, memang kita itu sejatinya ketika berbuka baca basmalah saja, minum air, makan kurma atau makan kue ala kadar, baru setelah itu berdoa. Allahumma ala kasumtu wa mentu ala rizkika atau doa zama'u atau doa-doa yang lain. Jadi dibaca setelah kita makan. Tapi ulama juga memperbolehkan dibaca di awal ketika sudah masuk waktu maghrib untuk berbuka. Boleh dibaca doa itu di awal. Tapi kalau kita ingin betul-betul mengamalkan yang benar, maka ketika akan makan berbuka cukup dengan bas malah saja. Langsung minum air ya atau minum apa ya yang manis-manis. Kemudian makan kurma atau makan juadah yang kita sediakan. Setelah itu kita berdoa sebentar ya uh, selain doa tadi bisa doa-doa yang lain kemudian baru kita makan yang agak besar ya meskipun jangan terlalu besar gitu ya uh, apalagi kalau sampai nambahnya 3 4 piring ya khawatir isya lewat tarawihnya wasalam gitu ya jadi upayakan uh, jangan sampai terlalu banyak makan jadi upayakan hadirin sekalian waktu-waktu yang mustajab itu kita optimalkan untuk banyak berdoa gitu Walaam malam, ya dengan begitu maka selesai sudah penyampaian kita untuk malam hari ini. Mungkin selanjutnya kita persilakan kepada hadirin hadirat mungkin yang mau bertanya terkait dengan tema ini kita persilakan. Mangga, kalau ada mungkin dari kaum bapak, kaum ibu atau remaja-remajanya, mangga silakan. Ya, mangga, Pak. Ya. Saya mau tanya masalah doa tentang uh -huh. nafas tad bertanya waktu istajab itu. Uh banyak setengah ulama berani kalau kalian apa kalau berdoa tadi bacaan dan selawat, baru berdoa. Iya. Yeah. Apa benar itu? Iya. Yeah. Jadi memang meskipun kita tidak membaca hamdalah dan uh, selawat, insyaallah Allah Maha mendengar doa kita. Allah berhak menentukan menerima atau menolak. Itu hak prerogatif Allah. Tapi memang Uh, dari apa yang Nabi lakukan, dari apa yang sahabat Nabi lakukan, ulama menetapkan adab-adab berdoa. Di antara adalah memulai dengan tahmid. Tahmid yang paling baik itu adalah eh uh, alhamdulillahi rabbil alamin apa tuh? Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yaitu doa yang doa tahmid yang terbaik. Meskipun kalau kita alhamdulillahi rabbil alamin sudah cukup. Atau Alhamdulillah sudah cukup, gitu ya. Ada berdoa. Setelah itu disambung dengan sholawat. Ya, P paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad yang terbaik ya, sholawat Ibrahimia. Seperti yang kita baca ketika tasyahud ya, bahkan ada beberapa hadis yang mengatakan doa kita itu tergantung tidak sampai kepada Allah. Ataupun e, apa, tidak diizinkan sampai kepada Allah jika tidak dimulai dengan tahmid dan sholawat. Gitu. Jadi dimulai dengan tahmid dan sholawat, ditutup juga dengan tahmid dan selawat begitu adabnya adab berdoa kita jadi upayakan saya rasakan tahmid selawat juga tidak terlalu panjang ya satu menit kita bisa baca setelah itu baru kita sampaikan hajat dan keperluan kita Bapak wallahualam enggak ada yang lain silakan ya diulang ya boleh yang pertama sukacita menyambut Ramadan ya Uh, udah, ya. Kemudian yang kedua Meluruskan niat Yang ketiga Bersihkan hati Dan perbanyak istighfar ya. Yang keempat Buat target Ramadan yang terbaik gitu. Yang kelima Azam yang kuat Yang keenam tinggalkan Hal-hal yang melalaikan Ketujuh Prioritas dalam ibadah jadi kita nggak bisa borong semua, kita juga terbatas waktu, tenaga, ya, dan kesibukan. Kedelapan, cita-citakan bertemu Lailatul Qadar. Ya, kesembilan, jaga solat dan pelihara kualitasnya. Dan yang terakhir, doa terbaik di waktu-waktu yang mustajab. Gitu. Ya. Baik, ada yang lain silakan. Dari, ya, dari Bapak dulu nanti, baru ke Bapak ya, silakan. Kemarin yang hari saya di di wajibnya, di Saramai, ada seorang yeah. Tapi ada itu mengatakan Betul, kalau terkait hadisnya saya setuju hadisnya maudu, hadisnya palsu gitu ya. Yeah tapi tidak kemudian e, menafikan para sahabat nabi itu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan di antara buktinya adalah tadi kata para ulama e, dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa para sahabat itu bersiap-siap bertemu Ramadan tiga bulan bahkan enam bulan sejak Robiul awal jadi kalau kita di, di akhir syaban ya para sahabat itu sejak Robiul awal sudah persiapan Rabiul Awal, Robiul cuma Jumadil Ula, Jumadil Thaniya, Rojab, Syaban, 6 bulan sebelum datang Ramadan, para sahabat sudah pemanasan, gitu, ya. memperbanyak ibadah ya, pada bulan Rojab, pada bulan Syaban. Nabi, kata Ibu Aisyah bahkan di bulan Syaban hampir puasa sebulan penuh. Ini tanda bahwa Nabi dan para sahabat bersuka cita, bersiap dan melakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang berikutnya doa-doa yang diajarkan kepada kita hadis yang sahih misalnya Kata uh, hadis yang sahih dikatakan para sahabat selalu berdoa uh, Menjelang bulan Ramadan dengan doa Allahumma salimna ila Ramadan Wasallim lana Ramadan Allahumma tasallamhum minna mutaqabbala Ini hadis yang lebih sahih dari uh, doa Allahumma barik lana Pi rojak, wa aban, Meskipun dia hadis yang tidak kuat, hadis yang lemah, tapi kemudian tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Gitu. Nah, sehingga ketika kita bicara hadis doif ya, atau hadis palsu, dia tidak lantaran kemudian uh, menggeralisir sebuah perbuatan itu haram atau tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, memang uh, dalam ilmu hadis ya, itu nanti ada namanya ilmu mustalahul hadis ya bagaimana meneliti status hadis dan bagaimana menyikapinya tidak semua hadis doaib itu kita tolak ya karena selemah lemahnya hadis dia masih hadis selemah lemahnya hadis dia masih hadis beda kalau hadis palsu itu bukan hadis kayak tadi betul ya tapi ada banyak hadis yang lain itu menunjukkan menceritakan kepada kita memang para sahabat bersukacita menyambut Ramadan Nah gitu. Yeah. Ya, mungkin boleh jadi dalam rangka biar orang tidak nge-share nge-share sembarangan. Kita kan ingin uh, orang ikut sukacita menyambut Ramadan tapi tidak menggunakan dalil yang palsu. Banyak kok hadis yang hadis yang sahih. Gitu. Ya, yeah. kalau saya husnuzon aja bapak. Saya husnuzon. Insya Allah beliau tidak, serang, eh, tidak sedang mengatakan menyambut Ramadan itu tidak baik gitu. Dia hanya sedang menjelaskan hadisnya gitu. Ya. Yeah. Ia tidak tidak mengatakan itu, cuma dikatakan menyebutkan itu berdasarkan di kitab Jorutul Nasihin. Ya, yeah. baik. Jadi saya rasa sudah sudah terjawab gitu ya. Jadi intinya bagaimana? bersukacita itu banyak penjelasannya banyak dalil yang sahih ya tidak diragukan lagi eh, bahkan eh, sampai pada derajat hadis yang mutawatir gitu ya memang para sahabat itu ber, bersukacita bahkan orang Arab sampai hari ini itu punya namanya lamp, lampu panus ya lampu panus ini lampu kalau kita itu lilin ya jadi yang khas dihidupkan dinyalakan pada bulan menjelang bulan Ramadan dan mulai dijual sejak bulan Rojak ya, artinya apa tradisi orang Arab sejak dulu memang menyambut sukacita bulan Ramadan itu di sepanjang jalan itu lampu panus itu itu luar biasa ya dengan berbagai model dari mulai Arab Saudi ya kemudian Turki kemudian Mesir ya Irak Yaman Yordania itu lampu-lampu panus ya saya Cukup lama tinggal di uh, di Arab gitu ya, bahkan ketika di Malaysia pun hampir setiap bulan itu ke Arab gitu ya karena ada tugas riset ke sana. Uh, jadi ikut merasakan kegembiraan bulan Ramadan itu di negara Arab sendiri gitu. Ya. Nah mereka kan yang memang dekat dengan ulama, ya ulama itu masya Allah ya setiap gang ada ulamanya gitu ya. Nah, jadi kalau hal itu adalah kebatilan maka tidak mungkin dibiarkan gitu karena hal itu baik maka hal itu dibiarkan dan e, dijadikan apa justru dimotivasi gitu. Wallahualam. Wallah. Mungkin sebelum Bapak saya ke sana dulu, mangga Bapak. Iya. Benar baik. Maka Bapak, silakan. Jadi <tuh> yeah. Heem, iya, iya, ya betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, Sehingga seperti lahir, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, memelihara betul, ya, betul, memelihara betul, betul, betul, betul, Yang betul, betul, betul, betul, betul, betul, ya. betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, Nah, orang berusaha sekinis sama orang sampai orang meninggal berharap bahagianya lah yeah. ya. Tapi kita alhamdulillah masih diberi umur. Umur. <laughs> Kembali kebiasaan-biasaan awal, sila-sila, biasa jahiliyah yeah. Apakah yang tadi yang itu mina itu menguburkan? Ya yeah. baik. Ya yeah. baik. Pertama tentang uh, tahajud. Jadi memang bapak ibu sekalian, secara bahasa, kiamulail, tarawih, tahajud ini serupa tapi tak sama. Ya serupa tapi tak sama Yang paling umum namanya Qiyamul Lail Apa itu Qiyamul Lail? Sholat di malam hari Maka solat apapun yang kita lakukan ba'da ba Isya namanya Qiyamul Lail Apakah itu tahajud? Apakah itu tarawih? Apakah itu witir? Masuk kategori Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail itu minimal satu rokaat namanya witir Itu masuk kategori Qiyamul Lail Dia umum sifatnya Boleh dilakukan ba'da ba Isya tanpa tidur Gitu, ya. Tapi kalau tahajud sesuai dengan namanya Dia sholat yang kita lakukan setelah kita tidur Setelah kita tidur Masuk kategori kiamulail juga Tapi dia lebih spesifik uh, ke sholat uh, tahajudnya Kalau dengan tidur Kalau tanpa tidur namanya kiamulail Atau namanya witir atau namanya tarawih Tarawih sholat malam tapi yang dilakukan pada bulan Ramadan apa arti tarawih? Tarawih itu bentuk plural, bentuk jamak dari kalimat terwi'ah. Artinya, sholat yang dilakukan panjang dan bagus kualitasnya, dan mereka beristirahat setiap empat rokaat dengan dua salam. Dua rokaat, salam, dua rokaat, salam, setelah itu ngopi dulu, makan dulu, ngobrol dulu, tausiah dulu. Itu yang kita lakukan di sini, di Indonesia, kan begitu? Dua rakaat salam, dua rakaat salam, kita istirahat. dengan tausia dulu gitu ya. Nah, itu itu itu namanya namanya e, tarawih artinya sholat yang dilakukan empat rakaat empat rakaat dijeda dengan dua kali salam dan istirahat di setiap dua, e, dua rokaatnya rakaatnya. Meskipun ada pendapat yang lain, pendapat minoritas mengatakan empat rakaat langsung tanpa dua jadi hanya dengan satu salam aja tapi pendapat ini pendapat yang ditolak oleh mayoritas para ulama ya, eh terutama dalam madhab syafi'i mengatakan bahwa e, tarawih itu empat rakaat istirahat dengan dua kali salam dua rakaat salam dua rakaat salam baru istirahat gitu ya nah, jadi e, ta, apa sholat malam yang dilakukan di luar ramadan namanya kiamulail atau tahajud tapi yang dilakukan pada bulan ramadan namanya tarawih gitu, ya. nah jadi e, memang bukan tidak boleh artinya kalau kita mau sholat langsung tanpa tidur namanya kiamulail atau witir, kan kata nabi barang siapa, khawatir tidak bisa bangun di malam hari, witirnya dimajukan karena witir ini sangat penting setelah sholat rawatib yang 12 rakaat, itu yang paling utama adalah sholat witir ya kata nabi kalau kalian khawatir tidak bisa bangun di akhir malam maka boleh witir di awal malam Bada Isya langsung witir Tapi nanti kalau bangun boleh tahajud Boleh sholat malam dan tidak perlu witir lagi Karena witirnya sudah didahulukan Gitu ya. e, Kalau e, Memang mau tahajud maka harus tidur dulu Baru tahajud gitu, ya. Nah, jadi ya Apa bedanya tahajud dengan Kemulail ya insya Allah kedua-duanya Punya pahalanya sendiri-sendiri gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana merawat semangat agar tetap bisa, ya bisa istiqomah gitu ya. Oleh sebab itu, ulama mengatakan nasihatnya kun Robanian, wala ta'kun Jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan Karena kalau kita menyembah Ramadan Ramadan akan habis, akan berlalu. Kita akan bertemu Syawal dengan lebarannya bertemu Zulkaedah Zulhijjah dengan hewan kurbannya udah sibuk sibuk begitu. Kalau kita menyembah romadhon tapi kalau kita menyembah Allah, kita tidak akan pernah kendor gitu. Ini yang pernah disebutkan oleh Abu Bakar as-Siddiq ketika Umar marah orang bilang Nabi meninggal dunia. Apa kata Umar? Siapa yang bilang Nabi meninggal? Aku penggal lehernya. Muhammad itu sedang dipanggil oleh Allah seperti Allah memanggil Musa. Kan Musa kan pernah ya pingsan 40 hari 40 malam. Allah bangunkan lagi di hari ke-41 kata Abu Bakar, kata Umar Nabi tidak meninggal dia dipanggil oleh Allah seperti Musa dipanggil oleh Allah tapi kemudian apa kata Abu Bakar, beliau membacakan ayat وَمَكَانَ na Muhammadun illa rasulun مِنْ قَبْلِهِ rusul Muhammad itu adalah seorang Nabi dan telah ada pula Nabi-Nabi yang telah meninggal lebih dulu dibanding beliau Gitu. barulah kemudian kata, Bakar, kata, kata Umar, aku seolah-olah baru mendengar ayat itu padahal udah dihafal udah tahu tapi begitulah manusia dia lupa kalau dia begitu cinta kepada sesuatu gitu ya yeah. maka tadi kata apa kata uh, kata Ubaqar, man kana ya budu muhammadan pa'innahu kotmat barang siapa yang menyembah Muhammad Muhammad telah mati man yabudu rabba muhammad pa'innahu hayyun la Yamut barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad dia tidak pernah mati dan kekal selamanya kita gitu. maka sama dengan Ramadan maka tadi perlu kita meluruskan niat bahwa kita di Ramadan ini diberikan momentum oleh Allah untuk lebih bersemangat. Jangan kendor. Bahkan kata para ulama, di antara tanda-tanda baiknya kualitas ibadah Ramadan itu ketika setelah Ramadan. Jadi bukan hanya di Ramadannya. Berapa persen yang masih bertahan? Tilawahnya, lailnya, ya kemudian sedekahnya, infaknya. Akhlaknya gitu ya Jadi kalau satu persatu hilang Hilang, hilang, hilang gitu ya Maka ya tadi Dia tetap mendapatkan pahala Tapi bukan itu yang diinginkan Jadi memang kita harus istiqomah Nah bagaimana cara istiqomah Paling tidak Bapak Ibu sekalian Kita perlu lakukan tiga hal ini yang Nabi nasihatkan Yang pertama Selalu meluruskan niat Luruskan niat Karena niat ini menjadi kunci Ya menjadi apa ya uh, menjadi trigger gitu untuk kita memperuskan niat agar niat itu lempeng lurus kepada Allah maka luruskan niat dan terus perlu diperbaharui makanya ulama punya istilah terjadi dunia memperbaharui niat setiap hari ya Allah inna sallallahu alaihi wa wamilah ya ya rabbil alamin kan begitu yang kita doakan setiap ibtihah gitu itu kan dalam rangka kita menguatkan hati bahwa kita ini tujuannya kembali ke akhirat mudiknya ke akhirat mudik di kampung dunia ini kan hanya sementara aja gitu yang kedua jangan jauh dari orang soleh jangan jauh dari orang soleh kalau jauh dari orang soleh maka kita sulit untuk istiqomah kita punya sahabat tetangga, guru, dekati dia eh, jangan jauh jadi orang soleh karena orang soleh ini kata nabi apa? adalah sahabat terbaik yang akan memberikan kita semangat ketika kita sedang kendor gitu Makanya kan kata para ulama Di antara tanda sahabat yang baik ketika kita memandang wajahnya kita ingat akhirat nah, Jangan sampai ingat apa, pandang wajah sahabat kita ingat hutang yang belum bayar gitu ya <laughs> Ingat yang lain gitu ya Jadi sahabat yang baik itu kata para ulama Ketika kita pandang wajah kita ingat akhirat Itu sahabat yang terbaik gitu Ya, kemudian yang ketiga eh, ini terutama apa namanya yang belum berkeluarga gitu ya. Jadi di antara, di antara apa eh, upaya kita untuk istiqomah itu memang ada partnernya. Kalau dalam keluarga maka suami partner istri gitu. Kalau istri ya partnernya suami gitu. Kalau yang masih jomblo bisa bila ini ya. maka eh, cari partner yang baik ya yang sama ya laki-laki dengan laki-laki ya Kalau perempuan harus menikah dulu gitu ya Baru jadi partner gitu Jadi uh, perlu ya uh, Kalau dengan partner itu kita akan lebih mudah untuk Apa namanya lebih istiqomah gitu ya. Kan maka kata Nabi uh, Ketika laki-laki itu menikah Maka sempurna separuh agamanya Gitu. Maka harusnya ketika orang sudah berkeluarga, pasangan kita itu harus mendorong kita lebih dekat kepada Allah. Kalau belum, berarti ada yang perlu kita introspeksi terus ya. Jadi karena e, pasangan kita bukan malaikat, ya e, dia juga manusia biasa, maka kita saling menasihati bagaimana agar pasangan itu menjadi partner kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu Bapak tiga tadi ya, yang kita bisa sampaikan. Ada yang lain silakan. Terakhir kalau ada, ya, emang gak. Hmm. Hmm. walaupun Quran ya ya ya jadi memang malam lelatul qadar ini memang ulama berbeda pendapat soal tanggalnya apakah malam 27 atau malam ke 17 atau malam ke 17 atau malam apa jadi memang berbeda pendapat sejak dulu gitu ya jadi sebenarnya ketika peringatan Lelatul Qadar atau peringatan Nuzul Quran ditetapkan oleh pemerintah kita di tanggal tertentu tanggal 17 misalnya itu tidak apa-apa itu sama seperti misalnya kenapa pemerintah kita memilih bulan apa namanya apa misalnya peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rojab gitu kan kan padahal ada beberapa sumber yang lain yang mengatakan bukan bukan tanggal 27 tapi tanggal apa ada ada yang mengatakan apa tanggal 1, tanggal 7 atau tanggal tanggal yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya memang di antara para ulama memang ada perbedaan pendapat soal kapan kanuzul Quran, kapankah Isra Mi'raj, kapankah Maulid Nabi gitu ya. Ada perbedaan. Maka ketika ada perbedaan, maka pemerintah atau ulama lah yang kemudian memilih satu tanggal untuk bisa dirayakan bersama. boleh boleh aja ya. Pemerintah kita menetapkan Isra dua 27 gitu ya. Kemudian Nuzul Quran tanggal berapa? 17 gitu ya. Walaupun memang banyak riwayat mengatakan tanggal 27 ya pada malam ganjil uh, pada malam ganjil pada malam Lailatul Qadar gitu ya. Uh, kan tanggal 17 kan bukan apa? bukan mal, apa? bukan 10 hari terakhir. Tapi ulama mengatakan tidak mustahil Lailatul Qadar itu terjadi bukan pada malam ganjil. Tidak mustahil. Karena Allah itu Maha berkehendak. Kehendak Allah tidak bisa dibatasi oleh kehendak manusia. Gitu ya. Makanya ulama mengatakan Meskipun Nabi berpesan kejarlah Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 hari terakhir, tapi tidak menghalang Allah menetapkan malam Lailatul Qadar sejak awal Ramadan. Boleh saja terjadi pada malam pertama, malam ketiga, yang penting pada malam ganjil kita. Gitu. Ya, walau- alam jadi begitu ya. jadi kita sebagai kaum muslimin saya rasa tidak perlu ikut uh, menghebohkan perdebatan itu yang penting kita tahu Mengapa terjadi perbedaan dan sikap itu diambil dalam rangka mentoleransi dan menghargai perbedaan sama juga memilih yang 20 atau yang 8 rakaat gitu ya karena memang perbedaan walau- alam mungkin cukup segitu ya uh, sudah jam 8 lebih satu menit ya di jam saya. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk program tablik eh, persiapan tarhip Ramadan. Semoga persiapan eh, ini atau tausia ini mendorong kita semakin bersemangat dan istiqomah untuk segera mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Dan jika ditakdirkan ini Ramadan yang, ter, eh, yang terakhir untuk kita, maka kita berharap menjadi Ramadan yang terbaik amin Allahumma amin demikian Astaudikumullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama yang kedua bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya jelas Anit Anibni Abbas rohnya tu sallallahu alaihi wasallam sallam saudah wa liwa'uhu abiyad saya gak ini artiin ya insyaallah ya oh artiin baik, ah, baik terima kasih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 Hidup suci, benderapan di nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi dari lahar ilmu. r i dari Allahu akbar